Akibat dari meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda dihantam cuaca buruk mulai dini hari pada Senin tanggal 7 Februari Pelabuhan Merak Banten juga tak luput dari hantaman cuaca buruk. Sejumlah insiden terjadi di Pelabuhan Merak Banten sebagai imbas mengamuknya Selat Sunda. Di antaranya, truk membawa pisang terguling menimpa dua kendaraan di dalam kapal penumpang, serta rusaknya jembatan bergerak di dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten. Oh, oh, oh. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, cuaca buruk menghantam pelabuhan Merak Banten mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat itu gelombang laut di sekitar pelabuhan Merak Banten mencapai kurang lebih setinggi 4 meter. Kondisi ini berimbas pada rusaknya jembatan bergerak atau movable bridge dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten. Pada akhirnya, PT ASDP Indonesia Ferry cabang Merak terpaksa menutup dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten. Selain karena rusak, perusahaan BUMN ini mengosongkan dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten guna kelancaran perbaikan jembatan bergerak. Penutupan dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten dilakukan cukup lama, mulai dini hari tadi. Insiden ini terjadi ketika KMP jatra II melakukan perjalanan dari pelabuhan Bakauheni Lampung menuju pelabuhan Merak Banten. Terkait hal ini, General Manager PT ASDP Ferry Cabang Merak, Hasan Lesi mengatakan, cuaca buruk memang tengah melanda selat Sunda sejak dini hari. Ia membenarkan jika gelombang laut telah merusak jembatan bergerak di dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten. Selama perbaikan, pihaknya menutup dermaga tersebut serta mengalihkan kapal-kapal di dermaga eksekutif ke dermaga reguler pelabuhan Merak Banten, dan untuk tiga mobil yang mengalami insiden itu sudah kami arahkan ke Jasara Harja untuk proses klaim asuransi sebagai ganti rugi mobil yang telah rusak. Mak,